dulu kita ke gereja itu harus fokus dulu. Oke. Oh, tadi dari mana kau? Oh, rapi kali kau. Tadi. Tahu kawan. kan hari ini hari Minggu. Jadi tadi di gereja. Ah oh, sekali gitu ya. Gede. Masa acara kuat bangun tadi orang yang ngantuk. Boh. Ngantuk ya. Enggak di sampingku. Enggak di belakang. Enggak Semua. Pening aku Bahkan tahu. Sampai pun banyak yang ngantuk. Oh, Jadi pening aku nengoknya tahu lagi. semua nggak tahu lagi aku ditaruh. Ya Iya, ya, ya, tahu-tahu Jadi begini live. Ya. Kau itu tujuan gereja apa? Jadi kau tahu tentang kalau kita sudah berangkat dari rumah dengan penuh niat dan tekad untuk mendengarkan firman Tuhan. Pasti kita semua itu tidak akan memperhatikan apa dalam arti apapun kondisi di lingkungan kita kalau kita udah tertuju ataupun percaya mendengarkan khotbah kita itu tidak akan bisa terfokus sama yang lain itu like kalau dari aku cuman kalau like tidak fokus ya berarti hmm. like nggak ada lagunya ke gereja kan hidupnya sekarang jadi intinya sekarang yang pertama itu tujuan kita ke gereja itu harus fokus dulu. ya. ya. Jadi tujuan naik like ke gereja apa rupanya? Sebenarnya tujuan ke gereja <SILENCIO> ya cuci ke apa